Sepasang kaki berjalan dengan lesu di tanah kuning yang kering, pecah-pecah dan kehitaman. Beberapa awan debu naik seiring dengan gerakannya. Dan rasanya seolah-olah debu itu sendiri tidak memiliki sedikit energi. Lindung mengangkat kepalanya dan menatap kaku pada tanah tandus yang tak berujung di sekitarnya. Tatapan awalnya tajam dan tajam tiba-tiba menjadi agak kosong pada saat ini. Dia sudah bepergian selama sebulan. Setelah satu bulan. Yang dilihatnya hanyalah tanah tandus yang tak berujung yang sama. Kuning gelap dan suram tampaknya naik turun karena terus-menerus tercermin dalam pupilnya. Tampaknya bahkan warna pupilnya berubah karena tanah tandus yang tak berujung ini. Setelah berjalan selama sebulan, kulit lindung sudah layu dan diwarnai kuning. Rambut hitamnya juga mengering dan menguning. Jika seseorang melihat dia dari jauh, dia akan terlihat seperti orang yang sakit parah. Lindong menjilat bibirnya yang kering, kasar dan pucat, sebelum mengulurkan tangannya. Tangan awalnya yang ramping telah berubah menjadi kasar-kasar. Segera setelah itu, dia perlahan mengepalkan tangannya. Banyak dan kuat yang pernah mereka pegang sudah memudar. Tanah tandus ini menyerap energinya. Lindong bisa merasakan bahwa ketika dia bepergian melintasi domain ini, energinya perlahan memudar sedikit demi sedikit. Dia sebelumnya berusaha duduk diam-diam untuk mempertahankan diri terhadap erosi ini, namun itu tidak berhasil. Lindong tahu bahwa setelah energinya benar-benar hilang, dia akan gagal dalam persidangan. Adapun Great Desolation, Mysterious Scripture itu hanya keluar dari pertanyaan, seperti yang diharapkan. Ini sama sekali tidak sederhana. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil tertawa getir. Dia menatap batang rumput layu di bawah kakinya yang masih memiliki bunga layu melekat padanya, membungkuk untuk mengambilnya. Dia menyentuhnya dengan jarinya, menyebabkan bunga itu berubah menjadi debu dan menyebar bersama angin. Namun, terlalu memalukan untuk menyerah sekarang. Busur yang agak jelek muncul dari sudut mulut Lindong setelah beberapa saat. Dia meludahkan seteguk udara sebelum menyeret kakinya yang kelihatannya terisi penuh saat dia melanjutkan langkahnya yang lambat ke depan. Ku, sebagai lindung terus berjalan dengan susah payah. Di tempat lain di tanah tandus yang tak berujung ini, berdiri sosok berotot dan kokoh. Berayun ke sana kemari. Dia akhirnya pingsan tanpa daya dengan suara keras. Seluruh tubuhnya telah layu. Namun, tidak ada darah segar mengalir keluar. Bintik-bintik cahaya muncul dari dalam tubuhnya saat tubuhnya terus menghilang. Saat setitik cahaya mulai naik dari antara matanya, ekspresi tidak mau dan sangat lelah mengisi wajah Jiang Hao yang pecah-pecah. Di tanah sekitarnya ada beberapa retakan. Jelas, retakan ini dibuat dengan paksa olehnya. Namun, di tempat yang aneh ini, jelas bahwa menggunakan kekuatan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Aku gagal. Jiang Hao bergumam pada dirinya sendiri saat visinya mulai menjadi buram. Setelah beberapa saat, tubuhnya akhirnya berubah sepenuhnya menjadi setitik cahaya dan menghilang dari tanah tandus yang tak terbatas ini. Setelah kepergiannya, tanah berubah menjadi lebih mematikan lagi. Ketika suasana gelap dan suram memenuhi daerah itu, seolah-olah tanah itu telah mati. Satu bulan di dalam grid desolate tablet setara dengan satu bulan di luar. Meskipun satu bulan telah lewat, langit dan hutan di sekitar grid desolate tablet masih dipenuhi oleh banyak orang. Kerumunan ini tampaknya tidak bubar meski waktu berlalu. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, bahkan lebih banyak murid langsung senior datang setelah mendengar berita itu. Saat ini, seluruh tontonan itu cukup megah dan luas. Pada saat ini, setiap pasang mata dari pegunungan dan hutan di sekitarnya terkunci pada lima pilar cahaya yang bersinar di depan grid desolate tablet. Dalam lima pilar cahaya duduk lima sosok bersila. Mereka masih seperti beku dalam meditasi. Melayang di langit, Chen Zhen, Wu Dao dan yang lainnya semua memiliki ekspresi serius. Selama satu bulan terakhir, mereka tidak bergerak juga dan terus mengamati lima serta grid desolate tablet. Berdengung. Suara dengung samar tiba-tiba terdengar di dalam pegunungan yang tenang. Segera. Perhatian semua orang beralih untuk fokus pada salah satu pilar ringan di depan grid desolate tablet. Pilar cahaya secara bertahap redup. Jiang Hao telah gagal. Kata Ying Xiao, Xiao dengan suara rendah. Sambil diam-diam mengepalkan tangan putih lili yang lembut dan lembut setelah melihat adegan ini. Setelah mendengar kata-katanya. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Ying Huan Huan dan King Ye. Hanya pada saat ini, akhirnya mereka menyadari betapa mengerikannya tablet grid desolate. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, pilar cahaya mulai melemah dengan cepat sebelum benar-benar menghilang dengan suara pecah. Setelah kehilangan pilar cahaya, tubuh Jiang Hao jatuh. Kembali menghadap ke tanah. Wajahnya seputih lembaran. Mendesah. Chen Zhen menghela nafas lembut sebelum melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi lembut turun ke arah Jiang Hao dan mendukungnya. Sebelum beberapa murid desolat tehol dengan cepat maju untuk membantunya. Mereka bisa bertahan selama satu bulan. Itu sudah cukup layak, kata Wu Dao setelah terdiam beberapa saat. Chen Zhen tertawa pahit, sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Mari kita tunggu dan lihat saat mereka berbicara. Mata Chen Zhen tidak bisa membantu tetapi menatap tubuh Lindong dengan khawatir. Dengan penglihatannya yang cerdas dan kejam, dia bisa mengatakan bahwa Lindong tidak dalam kondisi yang baik. Namun, pada saat ini, tidak ada cara bagi siapapun untuk membantunya. Dalam grid desolate tablet, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Di bawah antisipasi orang yang tak terhitung banyaknya, waktu terus berlalu dengan tenang, tanpa sadar. Setengah bulan lagi telah berlalu. Selama setengah bulan ini, ekspresi Chen Zhen, Wu Dao dan yang lainnya semakin tegang. Dari waktu ke waktu, tindakan mereka menunjukkan ketidaksabaran. Jelas bahwa hati mereka tidak tenang dan tenang. Itu karena, Fang Yun dan Song Zhou juga gagal setelah Jiang Hao. Selain itu, yang paling penting, pilar cahaya Pang Tong. Murid dengan pengalaman paling banyak di Desolate Hall. Sudah mulai redup. Jelas bahwa dia juga akan gagal. Dalam setengah bulan, 4 dari lima murid langsung senior di Desolate Hall telah gagal total. Retak, pilar cahaya di sekitar tubuh pangtong akhirnya menghilang sepenuhnya. Seorang murid sudah siap karena dia segera bergegas mendekat dan dengan hati-hati menopang tubuhnya. Melihat wajah pucat pangtong yang pucat. Perasaan takut tak terelakkan muncul di dalam hatinya. The Great Desolate Tablet benar-benar mengerikan. Bahkan murid langsung desolate hall yang paling berbakat telah gagal satu demi satu. Setelah pangtong dibawa pergi, suasana yang awalnya damai dan tenang mulai berubah menjadi sedih dan depresi. Rasanya seolah udara telah membeku. Hanya lindung yang tersisa, kata Ying Xiao Xiao dengan napas lembut. Ying Huan Huan mengangguk dengan lembut saat dia menggigit bibir merahnya. Tangannya yang halus dan ramping sudah dipelintir menjadi satu. Menyebabkan warna hijau gelap muncul di kulitnya yang semula semi-transparan. Dua sosok berdiri di puncak gunung agak jauh dari grid desolate tablet. Kedua tatapan mereka melesat melintasi ruang dan memandang area tempat kerumunan besar sedang menunggu. Lindung tampaknya tidak dalam kondisi yang baik, kata pria tua berjubah biru yang berdiri di samping Ying Xuanzi. Dia mungkin bisa bertahan lima hari lagi. Ying Suanzi berkata dengan suara lembut sebelum menghela nafas tak berdaya, "Apakah mereka semua akan jatuh lagi kali ini? Setelah lima hari, itu masih sama. Pada hari kelima, ketika matahari yang terik naik menuju pusat langit, warna putih pucat tiba-tiba muncul di wajah Chen Zhen Wu Dao, dan yang lainnya. Sementara keributan mulai menyebar dengan cepat ke kerumunan yang luas ini karena pilar cahaya yang menyelimuti lindung mulai redup." Dari pengalaman mereka sebelumnya, ini jelas pertanda kegagalan yang akan datang. Tangan seperti Giyok Ying Huan Huan mulai mengepal erat. Sebelum dia mencengkeram pergelangan tangan Ying Xiao Xiao dengan erat dan mata besarnya mulai memerah. Meskipun dia sangat percaya diri dengan ketahanan orang itu, dia tahu bahwa kemunduran ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diabaikan oleh Lin Dong. Dia sudah bisa membayangkan senyumnya yang dipaksakan dalam waktu dekat. Kak, Ying Xiao Xiao menatap wanita muda di sampingnya, yang tidak tahan melihat Lindung gagal. Sebelum dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hal ini, mungkin ini adalah bagaimana itu akan berakhir. Di bawah tatapan penyesalan dari orang yang tak terhitung jumlahnya, pilar cahaya Lindung perlahan mulai menjadi redup. Bang, saat terjadi kegemparan di dunia luar karena melemahnya pilar cahaya. Tubuh Lindong akhirnya runtuh berat ke tanah di tanah tandus yang tak berujung. Sensasi menyakitkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, kulit Lindung benar-benar pecah dan dia tampak sangat mengerikan. Selanjutnya, energi di dalam tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. Bahkan ada setitik cahaya yang melayang keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Mulut Lindung bergetar saat ia dengan tidak jelas menatap tangkai rumput layu di depannya. Dia tahu bahwa dia sudah berada di ujung batas dan tidak memiliki energi untuk terus berjalan maju. Dia menatap batang rumput layu itu untuk sementara waktu. Sebelum mengulurkan tangan dan memasukkannya ke tanah yang layu dan kuning. Dia melanjutkan untuk mengambil seluruh tanaman layu termasuk akarnya. Ketika tanaman layu meninggalkan tanah, Lindung menatap akar yang tersembunyi di bawah permukaan. Menjangkau jarinya untuk menyentuhnya. Seluruh tanaman dan bahkan akarnya berubah menjadi debu dan melayang pergi. Debu melayang dan tersebar di depan wajah Lindong. Wajahnya berubah suram dengan ketidakpastian saat dia tetap di sini hampir setengah jam. Satu-satunya hal yang dia dengar adalah suaranya yang serak yang terdengar di seluruh wilayah sunyi. The desolate spirit seharusnya tidak seperti ini. Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit kelabu dan kehitaman. Dari warnanya, Seolah-olah langit telah mati, melihat sekali lagi pada sebidang tanah ini, meskipun ada rumput layu di sekitar, semuanya mati. Namun, kesedihan tidak seperti ini. Setelah kehancuran, hidup akan tetap tersembunyi, menunggu waktu untuk mekar. Setelah kehancuran, akan ada banyak kehidupan. Namun di negeri ini, langit dan bumi pun mati. Lindong menurunkan kepalanya dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menggali tanah di depannya Menyebabkan debu dan pasir kering terbang ke udara Meskipun dia hampir tidak memiliki kekuatan lagi Dengan mengandalkan kemauan keras Dia mampu mengayunkan telapak tangannya secara mekanis Op, benjolan debu kuning kusam dicakar dari tanah oleh Lindong Debu berserakan di depan matanya Namun, pada saat itu Pupil matanya menyusut menjadi seukuran jarum saat dia memindai debu. Di dalam debu, dia telah melihat titik hitam mengambang. Titik hitam ini memberinya perasaan yang sama dengan titik hitam di permukaan tablet. Rasanya misterius dan seram dan sepertinya mampu menelan semua kehidupan dari langit dan bumi. Tanpa berkedip, tatapan lindung mengikuti titik hitam saat jatuh ke tanah sebelum menghilang. Segera setelah menghilangnya, Lindong berbalik diam seperti patung. Dan dia bahkan tidak bergerak satu inci pun. Bintik-bintik cahaya mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Setengah dari tubuhnya sudah berubah menjadi cahaya dan tersebar menjauh. Namun, saat tubuhnya berhamburan, kilatan tajam tiba-tiba muncul kembali di matanya yang kosong dan mati. Hah! Mengambil napas dalam-dalam. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap hamparan tanah yang tak berujung. Meskipun tidak ada seorang pun di sini, ekspresi yang sangat tulus muncul di wajahnya. Segera setelah itu, sebuah suara muda yang terdiri dari satu rangkaian kata mulai terdengar. Kembalikan kekuatanku kepadaku. Grid desolate tablet. Kamu sakit. Kamu harus dirawat. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like.